Halo halo halo sobat semuanya, welcome welcome nih, welcome back to my channel ya, balik lagi nih sama gue ya, mudah-mudahan kalian gak bosen-bosen dengar suara gue di sini Oke, kembali lagi sama gue di sini yang pasti gue selalu bermain di gameplay pragmatik nih ya, gue main di Zeus, dan di sini gue mau modal 50.000 ya bisnya Gue coba untuk spin di bet 2.400, mudah-mudahan di putaran ini gue bisa dapetin. Yang mantul-mantul nih ya, siapa tahu dikasih sekitar gratisnya juga. Oke, yang penting kita pemanasan-pemanasan dulu dengan pola spin ya, yang pastinya simpel-simpel banget. Semoga mudah dipahami buat teman-teman dan semoga pola gue di sini juga bisa bohoki ya. Oke, kita pemanasan-pemanasan dulu aja, kita lemesin dulu si uus-nya nih, biar si Uus tuh nggak pelit cuan ya. Biar usnya tuh mau ngasih cuan cuan buat gue di sini, ngasih uang jajan juga ya eh, lumayan nih. Oke. Okay. Gaspol dulu ya. Nice. lanjut lagi nih ya oke okay. dan seperti biasa ya di sini gue bakal sharing ke kalian untuk info-info tentang shot gacor ataupun pola-polanya ataupun ya bocoran juga jadi di sini gue coba untuk sharing ke kalian biar kalian juga bisa dapetin uang jajan ya dari si Uus ya kan nanggung-nanggung nih gue sharing ke kalian ya, es mantep banget cuy. Oke mudah-mudahan hasilnya mantap ya, mudah-mudahan memuaskan juga. Kita lihat sama-sama nih. Oke, ya pastinya buat teman-teman juga ya yang butuh pola-pola atau info-infonya mending langsung rapat aja ke sini ya. Untuk link apa? Uh, untuk link, ga, untuk link dashboardnya nanti gue akan taruh Oke, gue juga bakal spill tempat bermain gua yang pastinya ini oke okay punya ya. Nice. Pokoknya gas remblong ya. Dan buat apa kabar ya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar. Ya pokoknya buat teman-teman simak, simak aja langsung videonya, oke? Okay? Waduh lumayan juga nih dapetin mega-mega ya. Oke pokoknya kalian jangan lupa untuk bantu support channel ini di like, comment, share dan di subscribe ya agar channel gue semakin berkembang dan ya gue juga makin semangat untuk bikin video terbaru. Oke lanjut dong. rotin dulu, main. Nah, dapetin mega lagi, cuy. Oke. Okay. Terus lagi. Oke okay, ya. Pokoknya buat teman-teman tuh mainnya nggak usah brutal, santai-santai aja, enjoy-enjoy aja ya. Omnya nikmatin aja permainannya, nggak usah khawatir rezeki nggak kemana, oke? Okay? Yang penting kita udah berusaha, kan? Oke, okay. gas lagi, terus dulu, mantap. Oke, okay, dan gue juga bakal spill ya tempat bermain gue. Pastinya ini aman, terpercaya dan memang bener benar yang ini tuh resmi banget. Jadi di sini gue bermain di situs Permen 138 Gajah Makan Permen gacor men. Oke. Okay? Gue main di situs Permen 138. Jadi buat teman-teman yang mau join bareng gue di sini bisa langsung merapat aja ya. Allah ya boy. Gila gila gila sih ya dapetin cuan-cuan yang aduh mantul pisan oke okay, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menariknya seputar video soal gacor di sini ya yang mungkin bisa membantu kalian untuk dapetin profit lumayan juga oke okay, gila gila gila sensasional lagi dong mantep banget gak sih akhirnya ya kan gue bisa dapetin uang jajan nih dari si uus lumayan ya yang penting kopi udut gue aman ya oke gas lagi nice sensasional gak tuh mampus ya akhirnya oke okay. pokoknya gaspol-gaspol dulu nice Ya. Yeah. pokoknya sini buat temen-temen uh, semuanya yang mau main ya wajib cek dulu untuk RTP nya nih saran dari gue karena kalau misalkan kita main di RTP yang tinggi itu memungkinkan untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi oke okay. Jadi kalian wajib cek dulu untuk RTP slot hari ini Ya kalau misalkan kalian ingin bermain Dapetin cuan-cuan yang lumayan ya Kalian imbangin juga sama RTP nya situ kalian juga bisa uh, cari game-game gacor kok ya Karena di sini juga gue mainnya di RTP yang tinggi Oke okay. Nice Dan buat yang lagi nonton disini Pokoknya jadikan tontonan ini untuk hiburan aja ya untuk hiburan-hiburan aja Jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian yang paling penting nih Jadikan ini untuk ya sekedar menghibur diri sendiri lah ya Oke okay. Untuk ya iseng-iseng berhadiah lumayan juga sih Oke okay. Dan ya gue udah dapetin cuan yang lumayan Jadi ya gue rasa cukup lah ya Untuk cuan hari ini oke okay. Yang pasti terima kasih banyak buat semuanya. Semoga apa yang gue bagikan juga bisa bawa hoki, ya bisa bermanfaat juga dan ya semoga kalian enjoy, kalian menikmati. Ya terima kasih, thank you so much nih yang udah support juga. Oke, okay? sekian video ini ya. Gue izin pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang pasti. Ya, pokoknya semangat terus buat para slowtermania, ya para pejuang receh, para juang sensasional semangat terus jangan menyerah sebelum jackpot bestie ya. Oke. Okay. Slot sensasional pastinya ya permen 138 gajah makan permen gacor men. Oke, okay. bye.